Jadi sejuta coy, asli ini masih juta, masih ada putaran sekali lagi. Sejuta-sejuta yakin gue yakin. Wow, 900 duit kita 900 nih. Oke okay guys, come back to Sujuran Slot, uh, bareng gue Kelvin Firdaus. Ajing, langsung belum baru juga opening, aneh, baru klik-klik bentar. Palu selalu dulu, Thor ini takut bener kalau gue datang langsung nunduk. Thor ini kita cari Megawaste dulu ya pelan-pelan Oke okay? ini karena udah ada palu kita buy di 120 karena Megawaste udah menengkati 3.000 langsung mobil beli Oke okay, jangan lupa like share comment and subscribe di sujuran slot ini gua pad, uh, pada request kan di livestream Bang Thor gimana Thor Oke okay, nih langsung kita buat tutorial Thor nangguan Manuk lah lewat oke okay? Manuk udah lewat eh Manuk tuh burung maksudnya Manuk udah lewat Baru kita tekan Manuk lewat, ini emang karena gue udahlah bodoh bodo amat <laughs> Oke dapat Nice Oke nice ya Oke 2-2 karena kita laki-laki, laki-laki harus 2-2 Laki 2-2 go Oke yang baru join uh, yang udah ngerasa Wih keren banget ini video jangan lupa Like nya terus share juga Oke tak trompet udah berbunyi, trompet sangka sudah sudah berbunyi <laughs> Aduh ini juga nggak kayaknya sih kita bakal jackpot gede-gedean nih ya. Kalau ngeliat dari manuknya, burungnya terbangnya agak miring-miring. Selalu -miring. <laughs> enjoy aman, kalem. Jangan lupa dulu klik komennya. Oh palu udah keluar di kalian tiga. Ini lumayan sih. Uh geser lagi John. Geser lagi, geser lagi ke kalian. Uh, uh udah duit kita udah 148 ribu ya, uh jadi lagi kelas kelas kelas kelas Tolong ini emang oh, oh ya yeah, by the way tadi gua deposit 100 ribu ya, bawa duit 100 ribu nggak tahu nih bakal jadi berapa, semoga aja jadinya gede banget, hmm kingnya mantep jadi, ih sinces si jadi tuh Hildanya, nice. Nice banget sih ini sumpah tor, kelas kelas kelas, santai aja kita udah balik modal slow, kalau di atas kope langsung kita wdein aja, kita amanin duit kita oke brader, intinya slow enjoy aman oke, hmm, 9 -nya jadi, nice. 10 nya jadilah turun lagi nggak hmm, jadi. belum ada yang jadi-jadi ya nggak apa-apa santai slow enjoy aman uh tuh winnya udah jadi hmm. nice uh gede nih gede nih gede nih kan gede sepuluhnya turun lah allah ciri <laughs> khas bener allah Nice uh banyak uh dia tuh udah dua ratus uh kali 15 kali 16. Uh king jadi nice. Klas ini kelas kelas kelas kelas. udjek Nice nice nice nice. Hmm. Friends, ah, ini langsung wede wede wede wede wede wede. Wede wede wede wede kingnya jadi queennya turun. Allah. Hmm, jadi geser 10-nya jadi. Alah. Hmm. Buda kalian 22 di Palu sedep ini kayaknya nih di Palu nih. Kalau di Palu asik banget nih kayaknya, kayaknya ya. Emang pasti sih. Pasti sedep banget kita pasti jackpot gede-gedean kalau di Palu. Halo. Nah, jadi John with kita kalau oh, dipalu-palu nih motor ada di 368.000 wedein aja lah wedain wedain ah tapi tanggung sih tanggung kita main dulu di angka 80 kayaknya nih angka 80 apa 20 ya dan jangan lupa sambil nonton di like dulu, komen dulu, share juga dibunyiin juga loncengnya kita main di 80 aja deh kayaknya main di 80 kan nah, gitu duit anjing pelin gini gua kok punya duit 80 aja deh 80 80 kita main langsung buy di 80 gamblenya bagus deh di dalam. Dari tadi sih, jelek terus gamblenya semoga aja bagus nih gambelnya. Uh plus 4 John langsung ngambil yang di 14 Uh kan jelek semoga dikasih semoga dikasih dikasih uh, nice 18 ambil ambil jangan ambil jangan ambil lah 18 aji ini mah amat mau dibilang ga laki laki juga ngeri ngeri oh palu awal aja yang sangat baik bu. Palu, uh. palu, udah Allah, uh. awal lagi sih, uh. Sedep sedap bener ini. dok. pagi-pagi udah ada palu, udah sononya tinggal nyantai doang nih. Udah yakin, gua mau udah yakin jackpot ini. Makanya nih. dia mau pulang jackpot juga. Udah kita WD aja ya, 300.000 ya, lumayan. Oke ini jangan nafsu, jangan nafsu, jangan nafsu tingginya. <tuk> hmm, kan palu lagi gue bilang kali 6 lumayan dua ratus ribuan paling. Gak <tuk> <tuk> <tuk> nyampe Nice jadi. geser Hai nice, sembilan ini jadi kufu ini jadi nih hmm, jadi ini jadi hmm, gede udah profit ceban udah profit ceban ya sembilan ini jadi pantas 10 geser turun jaga, guys Winnya Balaya, uh, winnya riki jadi lagi 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, duit gua, uh, uh, uh 300, ini tor, 300, gacor 300, tor 300, tor, 300, gacor 300, tor, 300, gacor. Wuh Semua so, wujud Tor mau gua ini Iiii 380 600 coy Duit gua coy Mu WD 300 Dikasih 600 Tapi ini belum selesai Alem enjoy aman Nice Kali 20 Palu sih sekali ini Sedep kayaknya Gua sabun uh gope, <laughs> go gope, duit gua gope. Ini nggak usah dipalu, udah keren ini mah parah. Jadi lagi, Idi. Jadi lagi lah, Sedap. Asal saya mantap, badodep. Parah ini mah saya mantap, badodep parah. Gak ada lawan, turning, nggak ada lawan. Ini ingin jadi next juta lah juta ribu lagi sejuta eh 200 lagi. Oh, hmm sejuta. Jadi king turun. Hmm. jadi nggak apa-apa turun. Juga. Jadi lo itu bemok. Hmm. Jadi sejuta, coy. Asli ini masih juta, masih ada putaran sekali lagi. Sejuta sejuta yakin gue yakin. Oh. Wow, 900 duit kita 900 nih. 988. Belilah 80.000 lagi. 80.000 lagi kita beli. Apa 120 ya? Apa 240? Siapnya kan pen ngwedek 300. Kenapa bisa sampai segitu? Tebel dulu dah. Buang sial, buang sial. Oh, kasihan, Hmm, hancur mulu, kita ya, nggak usah nungguin burung-burung lah ini, mah bodoh amat, dapet syukur Allah, dapet lagi, nggak dapet juga nggak apa-apa, bodoh amat Udah ini mah, nating dulu saja udah, mahia, mahiya, mahia, Hmm, bagus ini, ini yakin ini di dua-dua, dapet ini di dua-dua, game-nya bagus, uh. nice, dua-dua kan? ya nah, yakin lah pasti kunci <tik> kemenjayaan yang sombong selalu hantui oke okay, yang suka sama konten ini jangan lupa like share komen juga jangan lupa juga bunyiin loncengnya kalau gua bikin konten-konten yang lainnya tutor-tutor yang lainnya yang lagi gacor jadi lu bakal langsung ada notifikasi Oke okay, dari sujuran slot, bala susu palunya setengah doang. Buat yang nggak suka jangan nonton, jangan-jangan dislike juga. Like mah apa-apa, yang nggak suka like juga nggak apa-apa. Tapi jangan ditonton, di like aja. <laughs> aneh, jadi <letter>. latar. <laughs> aneh, gue ini aneh. beneran ngasih nih, makanya ya, Udah emang amal ini hai, hai, ini hai, hmm, Nice, nice. Hai, uh, palu cu mantap, palu, palu, palu. tetap mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Selesai, mantap, mode dep jadi, jadi, jadi sejuta ini. Oh, hmm. jadi lah, apa? jadi sejuta ini?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 Amal dulu kita amal dulu siapa yang amalnya yang besar? Amal dulu tesitor, kambrosi ya, duit kita jadinya sejuta dua ratus juta seratus dua ratus duit aku sembilan ratus siap kita seratus sudah dua ratus anjir. Kaya sejuta seratus kan? Kita seratus, jadi kita jadinya sejuta seratus tap kita kasih dulu ke si Thor oke okay? kita kasih dulu duit kita buat dia jajan balik 80.000 80000 eh udah Thor udah dulu ada yang pecah Teman amal nih gue keluarnya 80 nih ngasal aja gambarnya nggak apa-apa nggak dapet juga nggak apa-apa ini mau buat lo tuh ancur bener dikasihnya ancur anjing bener kan lah buat lo tuh Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, mumpung ada 80 ribu Sekali lagi, sekali lagi Eh, si Thor Jangan, jangan, udah, jangan, jangan Ih, pecah mulu Jangan, jangan, jangan Iya, nih gue pengen ngasih 80, pengen gue pasin kasih gue nih 80, pengen kasih gue nih 80, udah iya udah jelek jelekin aja udah gambolnya nggak ada kayak sama sekali hijaunya nggak apa-apa <laughs> ih malah dikasih si tor jangan jangan jangan coklat please tor coklat please ah yo good good good good good ini udah cukup gua masih juta aja tor ya terkasihan viewers gua temen-temen virtual gua kasihan nanti daripada Pintar Depoinder guanya banyak kalau di atas juta <SILENCIO> oke okay, thank you banget brother-brother gua teman-teman virtual gua yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga dan bunyiin juga loncengnya sorry banget kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa nonton live sujuran juga dan konten-konten gue selanjutnya gue Kevin Berdaus dan Dimas pengusaha mewakili semua pilih sujuran slot thank you banget love and fish out anjay rete rete udah anjing udah penutupan penuh bener ngebaca ngebacet rete <tuh>, rete <tuh>, Tete -tete. <laughs> Aduh, subscribe subscribe jangan lupa ya subscribe ya subscribe-nya jangan lupa ya brother-brother Q ya subscribe-nya ii si Thor lupain di juta aja deh subscribe subscribe subscribe comment like and share Oke okay? jangan lupa bye see you next time